teman-teman sekalian dimanapun anda berada, sedikit kami berbagi. kita sekarang berada di Danau Albert yang berada di Afrika, lebih tepatnya di negara Republik Demokratik Kongo. Nah, Danau Albert itu merupakan salah satu dari sekian banyak danau yang ada di Afrika. Teman-teman bisa lihat, ini danaunya sangat luas sekali. Kemudian menurut catatan uh, yang kita peroleh, danau ini sekitar untuk kedalaman 50 sampai 80 meter. Nah, kita bisa lihat-lihat, teman-teman. Ini ada beberapa perahu, tapi tidak sebanyak yang ada di laut. Kemudian, untuk danau ini, gelombangnya tidak terlalu tinggi uh, Untuk ikan-ikannya, ada beberapa yang mungkin berbeda dengan danau lainnya, yaitu di sini ada buaya dan kudanil yang sangat berbahaya. Kemudian, teman-teman. Agak sini lagi. untuk danau ini sekedar untuk perkenalan saya akan menunjukkan bagaimana pinggir danau yang ada di danau Albert ini ini sangat uh, seram sekali jadi setiap pinggir danau itu memiliki apa yang dikatakan dengan kurang ya Juran seperti itu, kemudian pantainya juga sudah berpasir Nah itu teman-teman Ini merupakan Tugas kita dan keberadaan kita dalam melaksanakan uh, Yang merupakan tugas kita sebagai tentara Kemudian di pamping saya juga kita ya ini yang merupakan salah satu dari kampren dari warga masyarakat di sini ini lakonan ini ah dia namanya Hasimo Hasimo ya yes? oke okay, ya mungkin itu sekedar perkenalan dari kami mungkin nanti sampai uh, untuk kedepannya kita akan lanjutkan lagi demikian dari kami dan tetap semangat